Beberapa orang tetangga mencoba menyadarkan mama. Dan mama pun akhirnya sadar. Di saat itu pula, Puspa dan Adik digendong oleh tetangga untuk dibawa pulang. Dalam keheningan, satu persatu semua orang berlalu meninggalkan kesara ayah. Akan tetapi, mama masih tetap bertahan. Memegang nisan ayah Dalam isak tangis Mama berkata dan berpamitan pada ayah Selamat jalan suamiku Pendamping hidupku Imamku yang paling aku sayang Allah lebih sayang padamu Sehingga ia memanggilmu secepat ini Semoga engkau ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Dan diampuni semua dosa-dosa semasa hidup di dunia Sungguh, ini sangat sulit bagiku harus membesarkan anak-anak kita seorang diri Akan tetapi, apalah daya, semua hanya titipan dari Sang Maha Kuasa Aku tak berhak sedikit pun atas dirimu Aku tak punya kuasa apapun untuk menahanmu selama aku mau Aku ikhlaskan kepergianmu Agar kau merasa tenang di sana Di sini aku akan tetap berjuang Menjaga diriku dan anak-anak kita Sampai nanti kita dipertemukan di tempat yang paling indah Selamat tinggal suamiku Selamat jalan kekasih hatiku Damailah di sana bersama orang-orang yang soleh Sambil mencium nisan ayah Mama mulai bangkit dan melangkahkan kaki meninggalkan pusara ayah sampainya di rumah Puspa masih menangis Memanggil ayah Walaupun hati mama masih sangat sakit Bahkan Ketika melihat Puspa Masih menjerit-jerit memanggil ayah Mama berusaha tidak memperlihatkan Perih di hatinya Mama berusaha tegar Menghadapi kenyataan Karena Jika mama menyerah Dengan cobaan ini maka anak-anak, Puspa dan Andik akan menjadi korban. Di depan Puspa dan Andik, Mama memperlihatkan ketegaran hatinya. Dengan sekuat tenaga, Mama menenangkan Puspa dan memberi pengertian agar Puspa pun belajar menerima kenyataan bahwa Ayah sudah tiada dan tidak akan pernah kembali. Mama memeluk Puspa sambil berbisik. Puspa sayang anak mama yang paling pintar dan soleha. Coba dengarkan mama. Mama mau tanya, apa Puspa sayang ayah? Puspa terdiam dan menganggukkan kepalanya. Jika Puspa sayang ayah, Puspa harus berhenti menjerit dan menangis. Jika Puspa terus menangis, ayah akan ikut bersedih Puspa sayang Puspa harus belajar ikhlas Mama mengerti kesedihan Puspa Mama juga sedih kehilangan ayah Akan tetapi Puspa harus tahu Semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berhak mengambilnya kapan saja Sekarang tugas puspa Mendoakan ayah Agar ayah mendapat tempat terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena ada beberapa amalan Yang pahalanya senantiasa mengalir Meski sudah wafat Puspa tahu yang pertama sedekah jariah Sedekah jariah itu adalah Amalan yang mengalir Yakni Pahalanya mengalir terus Sekalipun yang bersangkutan telah meninggal Mama mencontohkan pahala yang mengalir seperti Amal wakaf Yakni Sedekah sesuatu benda yang bermanfaat karena Allah Benda itu bersifat tetap, tidak habis dan tidak berkurang Sekalipun dimanfaatkan berkali-kali Misalnya bersedekah sejadah, karpet, bahan bangunan untuk masjid, musola, madrasah, dan pesantren Benda-benda itu sekalipun dimanfaatkan berkali-kali tidak habis kecuali rusak kata mama lalu yang selanjutnya ilmu yang bermanfaat yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan atau yang mengajarkannya sekalipun dia telah meninggal dunia menurut Abdul al perang pernah mengatakan bahwa buku karya lebih bermanfaat karena lebih kuat dan lebih tahan lama sepanjang masa sungguh besar pahala seorang yang mempunyai ilmu yang diajarkan kepada orang lain seperti pengajian Islam yang pertama yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambah ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Selama ilmu itu masih dipelajari, selama itu pula lah orang yang mengajarkan pada peringkat permulaan itu akan mendapat pahala yang akan secara terus-menerus dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikannya. Lalu yang ketiga, anak soleh dan soleha. Anak soleh dan solehah yaitu anak yang baik. Menurut Ibnu Hajar al maki maksud soleh di sini adalah anak yang beriman kepada Allah, anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Karena di antara tanda-tanda kesolehan anak adalah mau mendoakan kepada orang tua, doa adalah kemauan hati anak yang baik yang menghendaki orang tuanya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kata mama Puspa sayang sekarang Puspa mengertikan kenapa Puspa harus menjadi anak yang soleh karena doa anak yang soleh itu doanya akan terus mengalir di dunia dan di akhirat Selain itu Puspa juga harus rajin belajar Menuntut ilmu agama Belajar di sekolah Puspa jangan pernah berhenti belajar Puspa harus terus bersemangat Menuntut ilmu Agar Puspa menjadi anak yang soleh-soleha dan mempunyai ilmu yang bermanfaat Mama sayang sekali kepada Puspa Mama berharap Puspa dan Adik bisa menjadi anak yang soleh dan soleha sehingga amalan Mama dan Papa menjaga dan mendidik Puspa dan Adik bisa terus mengalir ketika Ayah sudah tiada dan jika suatu waktu mama pun tiada Lalu Puspa memeluk mama dengan erat Dan tidur di pangkuan mama Terima kasih kepada sahabat Tiarapedia Yang sudah menyaksikan Cinta Puspa episode 4 Saksikan episode Cinta Puspa selanjutnya di episode 5 jika sahabat suka dengan cerita dari Tiara Pedia, tolong bantu like, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah ini agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Tiara Pedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.